Oh. Ya mulai. Like. pagi. Ya Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa perasaan? Saya merasa santai, saja. Dan yang kedua, apa yang menjadi beban Agar Uh, menulis karena saya memang malas dalam dan baru mencoba mulai menulis saya tidak suka pelajaran yang membosankan hanya melakukan pertanyaan bagaimana saya bisa beradaptasi dengan perubahan mencari sesuatu yang menarik dan baru karena itu yang bisa membuat saya tertarik dengan perubahan dan keempat apa rencana? dan kegiatan yang akan saya lakukan untuk memberikan. Uh, saya sendiri tidak mengharapkan kau um, menjadi seperti apa untuk kedepan. Tapi saya menginginkan jadi seseorang yang berbudi luhur, kegiatan sosial dan membantu orang-orang terdekat saya terutama. Pertanyaan kelima. Bagaimana saya mengukur kesempatan perjalanan dan strategi yang saya siapkan demi makanan. Dari pola hidup saya, dan siapa saya paham, dan siapa saya paham, dan dalam kegiatan saya sehari-hari, itu bukan apa yang saya akan capai, yang akan saya dapatkan, karena itu semua adalah proses saya menjalani hidupan. Dan yang saya Selamat pagi menjelang siang. Saya Mika Alves Saya akan menjawab pertanyaan matik. Yang pertama, apa perasaan anda hari ini? Untuk saya saat ini saya merasa senang karena keadaan saya yang sudah mulai membaik dan guru saya yang sudah mulai pulih dan sakit sehingga saya bisa turun ke sekolah dan bertemu teman-teman saya. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar? Yang menjadi beban kesulitan saya pada saat belajar yaitu saya kurang suka menulis dan belajar yang saya mempersatukan dan lagi kesulitan saya pada saat belajar yang lain pada saat saya tidak mengerti apa satu hal yang memberikan materi biasanya bukannya lebih memperjelas atau melakukan belajar malam saya menjawab soal atau disuruh maju untuk menjawab soal yang diberikan yang ketiga. Bagaimana Anda dapat beradaptasi dengan perubahan? Saya dapat beradaptasi dengan perubahan dengan menjadi layaknya seperti air, mengikuti arus dan mulai menguatkan situasi sehingga dapat beradaptasi dengan situasi yang saya hadapi. Pertanyaan yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk mengujudkan kemampuan kita? Saya akan lebih sering berolahraga dan meminat fisik, serta mental saya mulai dari sekarang, sehingga pada saat tes nanti, saya tidak kaget dengan hal yang saya lakukan. Tangan kelima, bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang Anda siapkan di masa depan? Ketercapaian dapat dilihat ketika suatu hal yang dulunya dianggap mudah dilakukan perlahan menjadi lebih mudah, karena dilakukan terus-menerus. Contohnya seperti pada saat berolahraga, saya tidak bisa mengatur nafas saya ketika berolahraga, tapi karena saya lakukan terus-menerus maka saya bisa mengatur nafas saya lebih baik ketika olahraga. Dan strategi Dan strategi saya, di masa depan saya adalah tetap disiplin dalam hal yang saya lakukan untuk mencapai masa depan saya lebih baik Halo semuanya, selamat pagi saya siang Perkenalkan nama saya lebih baik ketika dan pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, perasaan saya pada hari ini cukup senang dan semangat karena bisa menjalani hari dengan biasanya, sesuai dengan harapan saya. Dan yang kedua, yang menjadi beban dan kesulitan saya dalam belajar, yang melawan rasa malas dan, salik, dan sering sekali fokus dengan bermain. Dan yang nomor tiga, sebagai seorang murid, saya beradaptasi dengan cara mengikuti. Alur dan dan juga nanti pasti akan terbiasa dengan Dan pertanyaan nomor empat, rencana dan keinginan saya untuk kita, dengan cara belajar dari buku, handphone dan orang terdekat saya yaitu ayah dan ibu saya. Karena kalau orang tua saya adalah non saya bisa belajar melalui dari orang tua saya. Dan pertanyaan terakhir, cara saya apa yang dan strategi yang saya persiapkan di masa depan adalah dengan banyak mencoba dan sangat demikian bisa membuat pikiran saya. Dan juga saya akan belajar dari orang-orang saya pengalaman tentang masuk perguruan tinggi serta tentang kehidupan. Demikian nah, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan Selamat saya Pani Adidas, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan semantik Pertama, perasaan saya hari ini senang dan semangat karena klub yang saya dukung baru saja menggunakan sebetulnya Dua, kesulitan dan beban saya dalam belajar adalah rasa malas yang saya miliki dan ingatan yang pendek Sehingga saya mudah lupa dan materi yang baru belajar Tiga, saya beradaptasi dengan mengikuti alur perubahan yang terjadi dan mulai membiasakan diri dan perubahan yang berlangsung. untuk mewujudkan cita-cita, saya mulai dengan membuang rasa malas dan mulai membina diri saya sendiri agar rajin belajar dan melatih fisik dan mental saya agar kuat menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Kelima, saya mengukur ketercapaian dan melihat kemampuan saya dan saya merasa bahwa kemampuan saya saat ini masih kurang sehingga saya masih harus belajar dan latihan dengan giat sekian dan terima kasih. Selamat siang perkenalkan nama saya Riki Setiowoto saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Apa perasaan hari ini? Hari ini saya lumayan gembira karena kita apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar kesulitan dan beban saya dalam memiliki rasa malas dan sesak dan kedepannya saya akan meningkatkannya Dan lebih kira untuk belajar. Bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan Biasakan diri masih sekarang Dan berat Apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan Dan cita-cita saya dengan ragu dan bagar Dan bersekolah Dan memasak kemampuan saya Bagaimana Anda mengukur Ketercapaian kegiatan dan strategi Yang Anda persiapkan? Saya mengukur ketercapaian dengan melihat kemampuan saya dengan memulai dari yang hal kecil seperti mencatat keseruan saya dan mengembangkan bakat saya dan bersemangat belajar untuk masa depan cerah. Sekian ya, dan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Dodo. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa perasaan Anda saat hari ini? Perasaan saya sangat senang dan bahagia dikarenakan saya tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam pelajar? Beban saya adalah di saat saya mempelajari materian atau penjelasan dari guru, terkadang saya bisa lupa, lupa akan penjelasan yang sudah diberikan. Yang ketiga, bagaimana anda bisa beradaptasi dengan perubahan? Saya akan membiasakan diri dari hal-hal yang baru dan saya akan menjalani hal-hal yang baru, dan di situ saya akan bisa karena terbiasa. Yang keempat, apa rencana dan kegiatan Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita. Rencana saya ingin lebih giat dalam berolahraga dan lebih disiplin saat belajar. Yang kelima, bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang persiapkan di masa depan dengan cara searching di Google, cara-cara tes masuk kasus, Inov pengetahuan seperti soal-soal psikotes, soal-soal matematika dan soal-soal bahasa soal inggris. Lalu saya mencari soal yang menyangkut tentang undang-undang kepolisian. Saya akan mempersiapkan strategi untuk mencapai jadwal tes saya yang sudah saya menjadi wakil negara. Sekian terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Aman Hakim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan komentik. Yang pertama, yang saya rasakan hari ini adalah tidak bahagia dan tidak tergantik. Yang Kedua, beban dan kesulitan saya dalam belajar yaitu rasa malas dan kesulitan kesulitan dalam membagi waktu belajar. Yang ketiga, cara saya beradaptasi yaitu dengan memahami situasi yang terjadi dan mengikuti secara perlahan. Yang keempat, rencana saya adalah belajar dari kesalahan dan belajar dengan giat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kelima, cara saya mengukur yaitu dengan membandingkan hasil hasil, -hasil capaian pencapaian saya yang sekarang dengan sebelumnya strategi yang saya gunakan yaitu belajar lebih giat untuk menggapai hasil yang lebih baik sekian berima kasih kenalkan, nama saya Dike saya akan menjawab pertanyaan kemantik kalau pesan Anda hari ini pesan saya hari ini sangat senang Asyik, dan yang pesan Anda apa yang menjadi beban dari pesan Anda dalam belajar yang menjadi pesan saya dalam belajar adalah saya kurang memahami pelajaran tersebut sehingga pengajaran tidak masuk ke dalam pikiran saya, bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan. Saya beradaptasi dengan perubahan dengan cara mengerti Anda saja, jika ada beberapa perubahan, maka saya ikuti dan saya jalani. Apa rencana dan kegiatan Anda yang Anda lakukan untuk Karena saya untuk cita-cita dengan cara memperluas dan belajar dan mengubah rasa alasan yang terlima bagaimana anda mengubah percayaan terdapatan dan strategi yang anda persiapkan demi masa depan strategi yang saya siapkan untuk masa depan dengan cara terlihat dan yakin bagi selanjutnya <tik> uh, perasaan saya hari ini gembira dan juga bersemangat sekolah tapi ada sedikit marah karena ada yang merobek buku catatan agama saya Uh, hal yang menjadi beban kesulitan dalam belajar saya yaitu suasananya agak kurang mendukung dan uh, penyampaian materi lumayan cepat, jadi saya agak kurang bisa pengarang. Uh, dan cara saya beradaptasi dengan perubahan yaitu saparan sekitar kita, uh, berkenaan dengan orang semua supaya makin banyak pertemanan dan juga menghadapi perbedaan. Uh, rencana saya untuk mewujudkan cita-cita yaitu saya menentukan tujuan-tujuan kecil yang bisa membantu saya mewujudkan cita-cita saya seperti belajar karena selalu uh, dan yang terakhir strategi saya untuk mengisi masa depan dimulai dari hal kecil yaitu membiasakan hal-hal yang -hal baik seperti di, seperti disiplin lalu untuk bekal diri saya akan menempuh hidup input uh, Selamat, Selamat siang. Selamat saya Rara <tuk> Karinya. Di sini saya isi menjawab pertanyaan tematik. Pertanyaan pertama, apa perasaan anda hari ini? Perasaan saya pada hari ini baik dan cukup senang karena sore nanti akan berbincang bersama teman-teman saya. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar? Beban dan kesulitan saya dalam belajar adalah saat mengambil gambar saja dan saya harus fokus saat belajar ketika kondisi kurang berhubung bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan kalau saya beradaptasi dengan perubahan ya teman orang sekitar saya yang saya kenal menghargai persamaan, pertemuanan dan perbedaan yang ada dan mampu negatif dari perubahan yang terjadi sehingga dapat beradaptasi dengan baik nah, bagaimana Anda Kesuksesan yang diperlihatkan dan strategi yang Anda persiapkan ke masa depan. Strategi saya merupakan yang dan pencapaian yang saya dapatkan. ...membiasakan hal-hal baik yang positif dan mengekspresikannya dengan maksimal. Sederet-sederet sekalian Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati. Demikianlah video wawancara tentang pengetahuan sosial emosional pada siswa kelas 11 MIPA 3 yang diharapkan nanti bisa membantu perkembangan kognitif dan skomotorik serta perkembangan sikap mental dari siswa kita semua. Mohon dukungan dan bantuannya untuk menyiapkan kesiapan belajar, kebutuhan belajar dari putra-putri kita ini di rumah masing-masing kiranya bisa mendukung kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Atas perhatian rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.